Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik Dan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini saya berada di Luar halaman masjidil haram Dan saya akan terobos Seperti ini juga gak apa-apa Karena saya Pekerja Masjidil Haram, jadi saya bebas kemana saja juga. Tak seperti mukimin yang lain sama jamaah umroh yang lain, tidak boleh menerobos pagar pembatas seperti ini tuh. Tapi kalau saya itu bebas karena saya pekerja di sini. Dan masya Allah, tabarakallah. Cuacanya lumayan panas Karena sekarang itu sekitar jam 11 lebih Dan masya Allah, atau Allah Ada tukang bersih-bersih Dan para jamaah umroh juga ada beberapa Tapi tidak terlalu banyak ya karena sekarang itu siang hari cuacanya panas dan saya akan meminta air jam-jam dulu di depan ada air jam-jam Masya Allah, Allah Ya Abu Ya Wahid Masya Allah, Allah. Masya Allah dan air jam-jamnya sangat jernih sekali di kondisi panas seperti ini terus minum air jam-jam sangat seger sekali Masya Allah dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sebelum Adan saya akan menuju menuju Ka'abah jadi saya akan sholat di depan Ka'bah ya mumpung masih jam 11 lebih 20 menit jadi saya harus buru-buru Masya Allah banyak jamaah umroh juga dan itu air mancur ya Masya Allah, sangatlah indah Kan saya jam Air manjurnya dinyalain Luar biasa pemandangannya Masya Allah, terbrok Dan saya akan menerobos pagar pembatas lagi jadi kalau jamaah, umroh atau mukimin itu tidak boleh menerobos seperti ini. Kalau saya pekerja sini jadi saya bebas ya. Masya Allah, tabrak Pemandangannya sangatlah indah sekali. Kita jalan terus ya. Dan kipas-kipas juga dihidupkan ya. Kipas campur air. Dan teman-teman semua, siapa yang pernah umroh ke sini? Ayo komen di bawah ya. MasyaAllah Birokallah dan jamaahnya jamaah Umroh dan mukimin di sini enggak terlalu banyak ya karena sekarang ini kondisinya lagi panas panasnya jadi sekitaran jam 11 lebih 11.30 tiga puluh sekarang tapi banyak juga lumayan ya jamaah umrohnya lumayan banyak Masya Allah dan bisa kalian lihat ini adalah gerbang utama untuk memasuki tower jam tower jam ini adalah tower tertinggi di dunia ikonnya kota Mekah Masya Allah, tabarakallah. Dan jamaah umrohnya juga cukup banyak ya. Walaupun siang hari panas, tapi ntar kalau malam itu akan lebih banyak lagi jamaahnya itu. Dan jika lurus ke sana terus itu ke Ajiat ya. Dan dulu mas sebelum Covid 19 mewabah. Banyak jemaah indonesia yang nginep di perhotelan ajiat sana Dan sekarang mah tidak ada satupun ya Karena indonesia masih ditangguhkan oleh pemerintah arab saudi Dan kita hanya bisa berdoa aja Agar pemerintahan arab saudi Melepaskan penangguhannya Secepatnya ya tapi menurut kabarma sekitar dua mingguan lagi Ntar penangguhannya itu akan dilepas Atau dicopot sama pemerintah Arab Saudi Dan insya Allah ya Masya Allah, Allah. Dan saya akan lewat sini ya. Dan sekarang saya sudah masuk ke dalam masjidil haram dan saya akan sholat di depan kabah jadi kita ke lantai satu ya di bawah saya akan menuruni tangga dulu Masya Allah, Allah. ada pegawai haram lagi duduk dan masya Allah, tabarakallah. Jemaah Umrohnya nggak terlalu banyak ya, karena siang jadi panas. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya akan kesana. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya akan sholat di sini ya di depan Ka'bah. Saya tadi udah wudhu jadi nunggu aja di sini nunggu ajian zuhur. Setelah ajian zuhur, ntar saya akan sholat di sini. Dan inilah pemandangan di depan Ka'bah. Masya Allah, Sungguh sangat indah sekali dan. Para jamaah umroh juga ada, tapi tidak terlalu banyak ya, karena sudah nyampe di depan Ka'bah. Jadi akan saya akhiri vlog saya sampai di sini untuk hari ini. Jadi dukung saya terus ya, bagi teman-teman yang mendukung saya, saya doain di sini. Insyaallah, bagi yang ingin didoain, komen di bawah ya, dan sampai jumpa.